Halo sahabat Home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halo Me Studio. Halo Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Hari ini kita kedatangan teman SD, SMP, dan sampai sekarang kita masih temenan ya, Norman Riyadi. Tuh. Tuh, halo. halo semuanya, saya Norman. Eh, uh, saya sekarang seorang diras swasta di kota Tasikmalaya. Udah sih, nggak ada yang spesial lagi dari saya. Wah, padahal pokok kita ini sibuk pisan ya, teman-teman. Berkenan mampir di Halo Mel Studio, Anda udah senang banget kita ya. Wah, sibuk sibuk Cici Meli ini kayaknya nih. Ngajar terus nih. Sibuk apa nih sekarang, Man? Uh, ya, sehari-hari uh, dagang juga sih, ngurus anak. Wow. Udah sih itu ya, kegiatannya agak-agak monoton juga. wah wow. Teman-teman, buat yang kenal Norman, pasti ada sesuatu yang diingat. Beliau adalah ketua murid sejak SD loh ya, kalau sekarang mungkin namanya ketua kelas. Ketua kelas andalan angkatan saya waktu dulu sekolah. Aduh, lebay-lebay. <laughs> Label KM-nya ini dari kecil loh, teman-teman. Ya Kita seangkatan, pokoknya kalau KM tuh pasti Norman Riyadi. Ya. Gimana tanggapannya, Niman? Uh, sebenarnya kalau boleh cerita, justru saya dari TK nih, Wah. udah jadi KM. Jadi ceritanya, waktu TK ini, saya kan anak yang nakal nih. Oh, agresif nih. Oh. Jadi nggak bisa diem, sana kemari terus. Nah, Kayaknya ada salah satu guru nih, yang yang yang punya ide kayak anak ini coba nih dijadiin KM aja dengan tujuannya supaya mungkin kalau udah jadi KM agak bieman gitu kan ya akhirnya terpilih nih saya jadi KM ya KM juga cuman kalau di TK kan cuman buat ngumpulin anak-anak sebelum masuk kelas suruh berbaris gitu aja sih nah dari sana enggak tahu kenapa TK SD sampai SMP kayaknya kayak ketagihan nih terus aja jadi KM kayaknya enggak ya bukan enggak ada orang lain juga sih cuman eh, kalau pemilihan nih naik kelas km siapa? Normal. km siapa? Normal. Ya, Gak tahu juga kenapa sih, Mel. Makanya jadi labelnya nempel. Nah, ya, ya. Abel nempel ya mungkin karena eh, saya dari TK, SD, SMP eh, di satu sekolah ya di Tasikmalaya barengan terus tuh temen temannya Jadi ya mungkin jadi sampai sekarang pun kalau di WhatsApp grup kelas gitu kan, ya WhatsApp group angkatan, ya ngomongnya eh, Pak Ketu atau apa gitu ya, ya. ya itu sih gara-gara dari kecil terus sih barengan gitu. Iya. Sebenarnya ada nggak tips ngelola organisasi kan? Jadi pengalaman tuh, apalagi dari TK ya? Ada nggak tips-tips dari Norman? Kok mau gitu ngelola organisasi gitu? senangnya apa gitu? Hmm kalau buat saya pribadi sih ya um, ikutan organisasi sama kehidupan ya kayak sekarang pekerjaan saya sekarang itu sangat hmm. sangat relevan banget loh e, gimana kita dari organisasi itu belajar um, banyak orang dalam organisasi hmm. e, dengan sifat kepribadian yang bermacam-macam hmm. gitu kan jadi disitu timbul nih eh gimana nyatuin ide-ide orang yang sebanyak itu buat ke satu tujuan yang sama tuh visi misinya samain tuh nah, di situ kan kita juga punya jadi punya apa ya sikap toleransi nih nggak hmm. bisa kita ngotot pokoknya yang sayang, yang paling benar nggak bisa jadi walaupun kita punya pendapat ini kita harus dengerin juga nih pendapat mungkin rekan kita teman-teman di organisasi kita nah E, relevansinya apa nih sama kerjaan kita? Ya banyak sih sebenarnya. Ya salah satu contohnya kalau kita di saya saya pribadi di toko, toko nih ya, mengelola para karyawan saya atau pegawai saya ya nggak jadi ngebos juga sih ya. Hmm. Jadi gimana caranya nih hubungan kita, komunikasi kita dengan karyawan bisa enak. Jadi mereka juga nggak nganggap kita e, atasan yang gimana. Mereka bisa menghormatin kita, tapi dengan santai gitu, gak yang ngebos lah intinya gitu. Jadi e komunikasinya lancar gitu. Jadi bisa menghargai, mereka menghargai kita, kita juga menghargai mereka. E Jadi dapat banyak manfaat dari pengalaman-pengalaman yang bahkan dari kecil ya. Sebenarnya nggak ada ruginya lah ikut organisasi. Nah kalau di SMP kan mulai ada osis tuh. Nah dulu gimana nih man? Nah, OSIS ya, awal uh, yang bulanya, kan di SMP, OSIS kan? Ya, ya SMP, hmm. betul. SD sih enggak ada organisasi ya. ya. Orang di SD cuma KM, Wakil KM. Nah, begitu masuk SMP, saya ingat tuh, waktu SMP kelas 1, uh, ada kakak kelas kita nih, yang keliling-keliling kelas tuh, hmm. yang mau jadi calon Ketua OSIS. Nah, mereka kan setiap tiap kelas nih, dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 e, mereka memaparkan nih visi misi mau jadi ketua OSIS, ada hmm. ya minimal 2 3 orang calon. Nah, di situ saya sempat berpikir juga e, dalam hati saya, wah, keren juga nih orangnya, e, jalan-jalan ke tiap kelas gitu kan. Otomatis kan set, bukan satu akatan satu sekolah kenal nih sama orang ini hmm. gitu kan. E, bisa punya banyak temen juga nih, nambah-nambah teman. Ya, kalau zaman dulu sih saya mikirnya, wah bisa jadi rada-rada terkenal juga nih, gitu kan. Buat buat kayaknya buat ngecengin cewek, boleh-boleh nih. Waduh. Gitu. Nah, eh, udah tuh, beres dari kelas 1, naik ke kelas 2, ikutan juga nih yang namanya OSIS kan ya, di sana OSIS. Saya masih ingat, kalau nggak salah, saya jadi seksi olahraga, kalau nggak salah. Waktu pertama kali join, di OSIS ini, karena emang saya senangnya olahraga sih nah, beres kelas 2 di penghujung kelas 2, mau naik kelas 3 nah, itu momen-momen saya tuh tiba-tiba e, saya dipanggil sama Almarhum Bapak Handi Pak Handi, ya, Pak Handi e, pembina kesiswaan kita e, dia manggil ke ruangannya Man, kamu mau gak nih kalau kalau e, dipilih jadi calon, baru jadi calon nih, calon ketua OSIS, waduh. di situ saya enga. rasanya deg-degan juga nih. Deg-degan loh Mel. Oh, deg-degan deg antara senang dan deg-degan. Ada dua. Senangnya, wah kayak dejavu nih. Baru kemarin mikir, kayaknya senang juga nih jadi kayak kakak kelas jalan-jalan. Tapi deg-degan juga. Bisa nggak ya? Emang saya bisa gitu, e, jadi kayak mereka bisa nanti kalau jadi ketua OSIS, membantu tugas sebagus mereka, deg-degannya. Jadi galau sih kalau bahasa zaman sekarang ya. Wah. Cuman diakiniin juga nih sama Pak Handi juga tenang. Ya, kamu juga kan gak sendirian. Nanti banyak yang ngebantu juga. Dan ini juga baru calon. Gak, gak usah ngear juga katanya kan. Kamu bisa juga nggak kepilih. Ya dari sana saya pikir ya kenapa nggak dicoba sih? Pikir saya sih dulu gitu nggak kenapa nggak dicoba. Akhirnya dicoba nih. Sama tuh kayak kakak kelas tuh. Keliling, keliling ke tiap kelas. Kampanye gitu kan. ya, istilahnya kampanye lah, ah, iya. <laughs> kampanye sampai akhirnya pemilihannya. Kalau nggak salah apa ya? Oh, di tiap kelas itu ya, kalau nggak salah ya, poting. di siapa yang di poting, gitu. Sampai akhirnya terpilihlah uh, saya sebagai ketua OSIS. Eh, uh, senang lah. senang sih. Awalnya selalu senang. Uh, Dengdengannya jadi kalah kalau udah jadi uh. kalau udah kepilih deg jadi kalah gitu. Senang uh, terbentuklah uh, uh, apa organisasi organisasinya. Ingat juga saya ingat juga dulu saya didukung sama Papur Papur selaku kepala sekolah juga. Jadi uh, senang banget nih uh, banyak yang ngedukung kita ngedukung saya tentunya gitu dalam membantu sebagai ketua osis dan ya perasaan saya sih smooth-smooth aja ya, sampai akhirnya tugas saya selesai nih, di kelas 3 dan berakhir juga nih tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS tapi labelnya gitu nempelnya sampai sekarang loh teman-teman ya. puji Tuhan tapi Mel, nampak abjur, eh, apa ya ikutan OSIS juga eh, banyak loh ya organisasi kan, kalau saya kan lebih di, eh, di OSIS itu kan kita belajar waktu itu, saya ingat dimasukin ada program yang namanya P321. Kalau hmm. saya sekolahnya kan di BPK, ya itu program kayak leadership gitu. Kita belajar tuh oh, yang deka. namanya, ya mungkin Pati, kalau sekarang ya saya nggak tahu yang namanya. Hmm. Ah, ya, kalau saya dulu namanya P321, di, jadi seluruh OSIS, osis BPK se-Indonesia dikumpulin, nggak tahu lah di mana tempatnya saya nggak ingat. Kita belajar tuh tiga hari dua malam kalau nggak salah hmm. di jadi pemimpin yang baik belajar segala macam lah makanya e, berkesan banget sih menurut saya hmm. kalau ikutan osis itu dan juga kita kan banyak juga tuh inv invitasi ke sekolah-sekolah lain ketemu banyak teman tuh dari sekolah lain ya dari basket dari kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu sih banyaklah pokoknya banyak banget. Apa nih, wejangan-wejangan man buat anak muda zaman sekarang? Apalagi kita pandemi Waduh. gini kan online gini nih, apa nih, wejangan-wejangan. Wejangan-wejangan ya. Berasa kayak udah tua banget sih <laughs> mal, <cuman>, wejangan ya. <laughs> <laughs> uh, saran, ya, kalau saya, kalau saya sih, gimana kita bisa membentuk yang namanya personality, atau apa ya kalau disebutnya, self-image ya. Kalau barang kan, brand image gitu ya. Hmm. Jadi gimana nih caranya kita, e, kalau saya misalnya KM, ya di, dikenang sebagai KM gitu kan ya. Kalau produk kan, kalau kita ngomongin produk kayak kita beli aqua di warung kan, kita kan ngomong ke si ibunya juga, Bu, mau beli aqua. Padahal sebenarnya si ibunya ngasihnya nggak merk aqua loh. Hmm. Cuman produk air mineral kita sebutnya aqua gitu. Nah, begitu juga sama kayak kita gitu kan ya. Kita juga harus punya self image yang kuat gitu. Jadi kita bisa dikenang nih sama orang nih, punya ya personaliti yang bagus gitu kan. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana komunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sepadan, bahkan dengan anak kecil gitu kan. Jadi bahasa bahasanya kan juga nggak bisa yang terlalu monoton, kalau hmm. kayak yang serius banget, kayaknya nggak asik juga, gitu kan ya, diajak ngomong kok serius banget, gitu yeah. kan. sama kayak dosen lah gitu, yang, ya <laughs> kalau kita serius banget juga murid-muridnya bosen, gitu kan ya. Yeah, jadi yeah. ya sama juga sih, kita juga harus jadi pribadi yang menyenangkan, gitu kan ya, terus apalagi ya, hmm, oh paling penting sih harus punya rasa tanggung jawab dan dapat hmm. dipercaya, nah itu yeah. ya paling penting dapat E, bisa bertanggung jawab itu kalau kita ada, dikasih suatu pekerjaan atau suatu proyek, gitu kan? Ya, kita harus mengerjakan itu dengan sepenuh hati, gitu ya. Walaupun sebenarnya susah nih, aduh, gak bisa, cuman karena kita udah ambil e, tugas tersebut, ya harus jalanin baik atau buruk, jalanin gitu kan, ya. dan harus bisa dipercaya apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan. Ya harus sama dengan nanti pada hasilnya nanti gitu. Ya, jadi ee, itu sih menurut saya ya yang penting buat anak-anak zaman sekarang ya, apalagi di masa-masa pandemi ini ee, banyak orang ya, terutama kalau saya ngeliat sih anak-anak yang lahir di pandemi ini kalau saya ngeliat gitu ya ee, banyak yang kurang pede karena kebanyakan. Gak ketemu banyak orang, gitu kan? Ya, kasihan juga. Jadi, yang mau masuk TK, kaget nih. Yang biasanya di rumahnya, cuman ketemu papa mamanya. Kok tiba-tiba ini banyak orang di sekolah, gitu kan? Ya, ya, mungkin begitu juga yang baru masuk kuliah, gitu kan? Ya, ya harapan saya sih itu sih saran-saran dari saya. Gitu. Wah, seneng banget nih hari ini kita bisa mengenang masa kecil kita ya, dengan KM kita ini loh teman-teman. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan nih. Gini, perbanyak bermimpi dan terus mencoba. Nah, maksudnya kalau perbanyak bermimpi kan selama mimpi nggak berbayar yang bebas-bebas aja, kan ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang sukses dari bermimpi gitu. Bukan ngimpi ngahaya yang nggak ngas ya. Saya juga kan bisa jadi kreativis diawali dengan Impian saya, gitu, angan-angan saya melihat orang lain bisa jalan-jalan e, ke setiap kelas. ke kelas saya, jalan-jalan itu kan impian saya awalnya, wah, keren juga nih. Dan akhirnya, e, saya mencoba, gitu, men, e, berani mencoba tantangan yang diberikan oleh Pak tersebut, gitu, untuk menjadi ketosis, OSIS. Dan akhirnya, men, e, ya, puji Tuhan, ya, bisa mengemban tugas itu dengan baik, gitu, jadi saran saya sih buat temen-temen yang ya masih muda gitu ya bermimpi boleh gitu kan ya terus terus mencoba gitu karena menurut orang tua kita kan kegagalan itu hanya sebuah keberhasilan yang tertunda gitu kan ya mencoba mencoba mencoba nggak ada salahnya kayak kalau kita ngambil kisah inspiratif dari pendiri KFC Kolonel Sanders kan dia juga sukses di usia tua, kan ya. Dari muda dia usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini gagal. Dan pada akhirnya, di masa e, tuanya, gitu kan, dia berhasil tuh menem menemukan racikan ayam, sampai akhirnya sekarang gerainya ada di mana-mana. Maksud saya, ya nggak ada salahnya. Mungkin momen kita misalnya, aduh, keman gagal nih bikin ini. Nggak, ada, nggak, nggak, nggak, nggak salah, gitu. Mungkin... Dari kegagalan itu kita bisa belajar, gitu. oh ininya yang salah, buat kedepannya kita nggak boleh ngelakuin ini, coba nih inovasi yang baru lagi apa. gitu sih, Mel, dari saya. Terima kasih, Norman. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube Kolema Studio. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Terima kasih. Terima kasih, Norman.